lebih sulogikan eh, apa namanya yang tadi disebutkan si Andini tadi memang sudah benar ya memang satu hal penyebab yang lain itu kenapa lebih dominan terjadi pada wanita memang ya karena tadi ya karena memang eh, lebih pendek eh, saluran pergamihannya lalu selanjutnya mungkin lebih dominan terjadi pada wanita yang sudah yang sudah menikah atau yang belum, itu kan? Nah, memang kebanyakan infeksi saluran perkemen itu terjadi pada wanita, yaitu ke, karena eh, apa namanya? Karena bakteri gram negatif sebagian besar itu menjadi penyebab infeksi saluran perkemih ya diantaranya adalah bakteri Escherichia coli, lalu Ed enter bakteri dan sitobakteri. Nah, jadi inilah yang bisa mengakibatkan terjadinya infeksi saluran perkemihan. Nah, pre prevalensi infeksi saluran perkemihan itu masih terjadi cukup tinggi di Indonesia. Menurut kalian kenapa itu bisa terjadi? Apakah memang kurangnya informasi dari petugas kesehatan atau memang uh, Minimnya pengetahuan masyarakat atau mungkin individu Bapak. yang menganggap infeksi saluran perkemen ini adalah suatu penyakit yang tidak yang tidak penting gitu. Ada yang memahami enggak? Bapak slide-nya nggak jalan pak? Slide-nya tidak jalan. Iya, pak. Oke sebentar. Ini kelihatan enggak? Sudah kelihatan? Berhenti di dua nggak sih Pak? Coba jalanin deh Pak. Ini? Jalan-jalan Pak. Nah. Oke. Okay. Dari yang saya sebutkan tadi, kenapa masih sering terjadi atau masih tinggi infeksi seluruh perkemihan ini terjadi di Indonesia? Karena apa kira-kira teman-teman? Mau nyoba jawab Pak? Si. andini. Uh, kalau Jawab-jawab ya Pak ya Kayaknya tuh kayak kurang wawasan Gitu loh Pak tentang uh, Penyakit ini Jadinya Jadinya Karena dia kurang wawasan Jadinya dia bisa terkena Oke. Berarti masih Kurangnya uh, Promosi kesehatan yang diberikan oleh Petugas kesehatan ya Iya Pak Oke, okay, baik menurut dia ada namanya dia di sini. Dia Aditya pra, Paramita ada. Ah. Dia, dia Aditya. Iya, Pak. Mana? Oke, okay, menurut dia kira-kira kenapa masih terjadi? Lebih tinggi di Indonesia. Apa Pak? Kenapa masih masih terjadi lebih tinggi di Indonesia? Menurut kamu karena apa? Karena. Kenapa? Karena kurang pedulinya masyarakat tersebut? Atau karena memang masih kurangnya edukasi yang diberikan oleh petugas kesehatan? Kurang peduli, Pak. Karena peduli uh, edukasi, tapi mungkin... Kenapa? Jaringan mood terputus-putus loh. Iya karena kurang kesadaran, Pak. Karena mungkin eh fasilitas gudang sanitasi dari masyarakatnya kurang. Iya, masih kurangnya peduli masyarakat terhadap pentingnya kebersihan di bagian impact apa namanya? di bagian saluran perkemihan ya. Nah, tadi sudah kita jelaskan pengantarnya bahwa infeksi saluran perkemihan itu kan terjadi di bagian uh, sistem perkemihan. Lalu kalau kita memahami secara jelas bahwa infeksi saluran perkemihan itu merupakan suatu keadaan adanya invasi karena mikroorganisme pada saluran perkemihan. Nah, itu tadi sudah dijelaskan di pengantar yang tadi nah jadi infeksi saluran perkemen itu bisa dikatakan berkembang biaknya mikroorganisme yang di di dalam saluran kemih jadi yang kalau misalnya dalam keadaan normal tidak mengandung bakteri virus atau mikroorganisme lain nah itulah kalau kita memahami secara normal uh, infeksi apa namanya uh, saluran perkemenn itu tidak terjadi mengalami inflamasi atau infeksi ya lalu selanjutnya nah etologinya tadi sudah sudah kita jelaskan juga bahwa penyebabnya itu karena mikroorganisme nah mikroorganisme ini ada di dibagi Dibagikan menjadi beberapa macam di sini ya. Jadi ada yang namanya uh, mikroorganisme pseudomonas atau uh, ini biasanya terjadi infeksi saluran perkemihan secara komplit. ya Lalu yang kedua adalah esteria coli 90%. Ini penyebabnya karena uh, infeksi saluran perkemihan incomplete, berarti masih belum menyeluruh. Lalu, lalu yang ketiga itu adalah uh, enter, enterobakteri dan staphylococcus epidemik epidemidis ya. Ini adalah, adalah yang uh, penyebab ketiga terjadinya infeksi saluran perkemihan. Lalu selanjutnya, nah, klasifikasi itu klasifikasi terjadinya infeksi saluran perkemian ada di, dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu terjadi karena di bagian kandung kemih atau yang biasa disebut itu adalah cystitis. Nah ini biasanya terjadi uh, inflamasi atau peradangan di saluran kandung kemih yang paling sering itu disebabkan oleh menyuarinya infeksi dari uretra lalu terjadi uh, cystitis paling sering disebabkan oleh bakteri E. coli yang tadi yang tiga penyebab terjadinya infeksi seluruh perkemihan lalu yang kedua itu adalah terjadi di uretra nah uretra atau yang biasa disebut itu adalah ure uretritis ya itu adalah seluruh atau suatu infeksi yang menyebar naik yang digolongkan sebagai gonoreal atau non gonoreal nah ini biasanya disebabkan oleh Neisseria gonorea. Nah, lalu yang ketiga itu klasifikasi terjadinya itu di bagian ginjal atau yang biasa disebut itu bahasa kerennya adalah pielonefritis. Yaitu terjadinya infeksi traktus di, urinaru, di urinarius bagian atas yang merupakan infeksi bakteri pada ginjal. Lalu di bagian tubulus dan jaringan intertisial dari salah satu atau kedua ginjal tersebut. Nah, selanjutnya, klasifikasi juga bisa disebabkan karena jenis kelamin. Nah, ya jenis kelamin itu Tadi sudah kita jelaskan bahwa lebih kebanyakan terjadi pada jenis kelamin wanita. Lalu yang kedua karena usia, lalu ketiga obstruksi, lalu yang ketiga itu eh, yang keempat itu adalah disfungsi neurogenik resika urinaria yang mengalami gangguan pada eh, neurogenik di bagian besika urinarianya lalu yang ke selanjutnya adalah faktor virulensi bakteri dan yang terakhir itu karena terjadinya faktor genetik nah menurut kalian kenapa bisa terjadi ada apa rupanya bisa terjadi kepada faktor genetik teman-teman Ada yang bisa jawab? Halo? Apakah ada orang di sini? Ada Pak. Kenapa bisa terjadi? Yakia Arif ada orangnya di sini? Ada, Pak. Nah, kenapa ya? bisa terjadi? Faktor genetik bisa mempengaruhi terjadinya infeksi seluran perkemian kenapa sih Lewindini, kenapa lewinda kamu ini maaf Pak pencet Ayo siapa yang ini yang tahu Bapak saya mencoba tapi saya takut salah Pak Oke okay, Adinda why kenapa bisa terjadi um... Uh, apa misalkan uh, bentar pak saya mau kata-kata dulu uh, kenapa bisa dari faktor genetik misalkan si orang tuanya itu punya riwayat diabetes pak nah otomatis kalau misalkan si anaknya juga nggak bisa apa menjaga pola hidupnya kayak gimana kan bakal kena diabetes juga terus karena diabetes itu juga si virus lebih gampang berkembang biak pak salah masih pak hubungannya ke dm kenapa Demi itu kan bermasalah di ginjalnya juga, Pak. Nanti bisa apa ngalirnya ke saluran kemih juga, Pak. Nah, yang lain, yang lain, ada yang lain nggak? Subagio, Faisal, ada? Ada, Pak. Oke, Faisal. Coba, Pak, Sal. Ayo Paisal silakan Ebrina Putri Bagaimana Paisal? Bisa? Ya Pak Coba jawab dulu, kenapa mau, oh, Pak? Eh, mungkin ini, Pak. Kalau dari orang tuanya udah terkena duluan ya, mungkin ada gen sifat terbawa ke anak, Pak, yang carrier gitu, Pak. Jadi, kalau misalnya orang tuanya mengalami infeksi saluran kemih, berarti menurut pandangan kamu dan kalian semua berarti bisa terjadi juga nanti ke anaknya gitu ya ya pak nah tolong dicari tahu ya nanti bisa saya buat soal untuk apa namanya soal nanti nah, kita lanjut saja nah ini e, proses terjadinya infeksi saluran perkemihan yang pertama kan karena penyebabnya itu adalah mikroorganisme nah selanjutnya itu e, mikroorganisme ini atau bakteri ini masuk ke dalam saluran perkemihan ya lalu masuk ke bagian kandung kemih lalu nanti bisa terjadi di bagian ureter atau di bagian ginjal nah kalau di bagian ureter itu eh kandung kemih itu dinamakan dia uh, cystitis tadi ya yang sudah saya jelaskan tadi nah kalau sudah mengalami sistisis maka nanti terjadilah proses inflamasi atau peradangan nah sehingga dari dari terjadinya proses peradangan ini maka akan nanti terjadinya pembengkakan jaringan nah kalau sudah mengalami pembengkakan jaringan, maka nanti akan terjadi yang namanya obstruksi saluran kemih. Ya, Kalau sudah mengalami obstruksi saluran perkemihan, maka diagnosa keperawatan yang perlu kita angkat di sini. Kalau sudah pasiennya mengalami obstruksi saluran perkemihan, itu bisa kita angkat gangguan pola eliminasi. Rasionalnya apa teman-teman? Ada yang, ada yang paham nggak? Halo kelas 2C. Waduh, kelas 2C ini. Mau oh, ulangin, Pak, tadi rasional apa, Pak? Putus-putus. Nah, selali selain si Adinda. Iya, Pak. nggak ada yang mau nilainya bagus di sini. Iya, Pak. Saya mencoba, Pak. Siapa namanya, Dek? Dila. Oke, Dila. Uh, kenapa ha uh... Kenapa gangguan pola, pola eliminasi yang perlu kita angkat dari data yang sudah kita sebutkan tadi? Kenapa nggak mungkin gangguan rasanya menyerika atau mungkin gangguan nutrisi? Karena yang pertama ini kan e, terjadi di saluran e, kemih ya Pak, hmm. yang dimana itu e, terjadi di ureter maupun di uretritis, sehingga Pertama, itu gangguannya eh, pasti mengalami gangguan eliminasi. Gitu, Pak, mengalami gang apa? Eliminasi. Bentar. Nah, kalau misalnya, kalau sudah datanya seperti itu. Mungkin data objektif yang perlu kita, tambah, kita tambahkan, apa teman-teman? Oh, sorry, mungkin di bengkak, Pak. Apanya bengkak? Di mana bengkak? Kandung kemih bisa, Pak. Terjadinya peradangan atau pembengkakan, ya. Oke, lalu pasiennya bagaimana keadaannya? Sering buang air kecil juga bisa, Pak. Sering buang air kecil, oke. Okay. Lalu apa lagi? Oke, okay, kita lanjut aja ya. Nah, inilah uh, diagnosa yang perlu kita perhatikan ketika pasiennya mengalami infeksi saluran perkemihan. Nah, yang tadi kan pertama itu e, disebabkan karena mikroorganisme ini lalu e, mengalami atau terjadinya di bagian ginjal, lalu di bagian ureter. Kalau di bagian ureter itu nanti bisa mengalami e, peradangan itu di yang dinamakan itu adalah filo, filonefritis ya. Kalau sudah sampai sampai di sini nanti pasiennya nanti akan mengalami yang namanya kecemasan ya dari terjadinya obstruksi saluran pernapasan kan pasti pasiennya eh, khawatir kan bagaimana penyakit infeksi saluran perkembangan ini bisa diatasi atau bisa diobati makanya si pasiennya berpikir seperti itu lalu maka akan muncul yang namanya ansietas atau kecemasan nah, kalau sudah mengalami pasiennya kecemasan berarti kekhawatiran lain akan penyakitnya ini maka nanti akan timbul yang e, disebabkan juga yaitu nyeri saat berkemi nah, ketika nyeri saat berkemi ini maka yang perlu kita angkat itu diagnosanya adalah gangguan rasanya mandiri, lalu mengenai yang kecemasan tadi, yang kekhawatiran klien akan penyakitnya ini, perlu kita angkat diagnosa keperawatan itu yaitu ansietas. Ya. Lalu, kalau pasiennya terjadi... Pak, EPT-nya nggak jalan. ppt nya nggak jalan. Aduh... Pesifia. Udah jalan belum? enggak ada pak Ini? Udah pak Belum pak Mana sih yang belum? Udah pak Coba gerakin pak Udah Slide-nya pak Ini? Udah, udah Oke okay. Nah, kita masih ke foto ke ini ya, pathway ya. Pathway ini adalah perjalanan atau kenapa bisa terjadinya infeksi saluran perkemihan. Dan ini bisa kita simpulkan juga ini sampai ke asuhan perawatan bisa juga ini. Jadi kalau kita belajar ke pathway, pathway saja bisa bisa saja kita selesaikan sampai ke asuhan perawatan. Nah, kalau nanti terjadinya ke diagnosa keperawatan kan, maka akan timbul yang namanya e, pengkajian dulu kan, pengkajian perawatan, lalu nanti kita e, membahas ke data fokusnya, lalu kita bahas ke diagnosa keperawatan, gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut saja ke bagian ureter ini, lalu terjadi yang namanya e, ureteritis, Nah, kalau sudah seperti ini, maka akan terjadi reaksi antigen antibodi, yang dimana akan mengalami peningkatan suhu tubuh. Ya, suhu tubuh ini bisa uh, hipertermi, yaitu suhu di atas 37,5, dan mungkin diagnosa yang perlu kita angkat di sini adalah gangguan termoregulasi. Nah, itulah teman-teman yang perlu kita pahami mengenai pathway infeksi saluran perkemihan. Nah, ini adalah manifestasi klinis ya, setiap tipe dari infeksi saluran perkemihan memiliki tanda gejala yang spesifik tergantung bagaimana atau bagian saluran kemih yang terkena infeksi yang di bagian mananya gitu. Nah, jadi kalau dia uh, Helonefritis akut ini. Jadi ini terjadi e, infeksi pada ginjal sehingga meluasnya infeksi yang terjadi di bagian kandung kemih. Nah ini e, tanda dan gejalanya itu atau manifestasi klinisnya adalah rasa sakit pada punggung. Lalu demam tinggi, lalu pasiennya nanti bisa gemetaran, lalu bisa juga berdampak pada pasiennya itu mual dan muntah. Nah, itulah yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan pengkajian keperawatan pada pasien yang mengalami infeksi saluran perkemihan. Teman-teman, ya oke, kita lanjut. Nah, yang kedua ini adalah sistisis yaitu terjadinya infeksi pada kandung kemih yang dapat menyebabkan rasa tertekan pada pelvis ya Nah ini akan nanti timbul uh, proses ketidaknyamanan pada bagian perut bagian bawah. Lalu rasa sakit pada saat uh, buang air kecil, dan, kalau kita melihat, atau eh, apa namanya, melihat atau mencium eh, urin yang sudah dikeluarkan tadi, maka akan baunya itu sangat menyengat, ya. Lalu, yang ketiga adalah eh, uretritis, di mana terjadinya inflamasi atau infeksi pada uretra yang menimbulkan rasa terbakar pada saat buang air kecil. Jadi pada pria, uretritis ini dapat menyebabkan gangguan pada penis ya. Nah, itulah bisa terjadinya uh, infeksi seluruh perkemihan. Lalu apa yang perlu kita lakukan teman-teman kalau sudah terjadi infeksi seluruh perkemihan? Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita harus melakukan kolaborasi dengan Petugas kesehatan khususnya dokter, khususnya dokter sama bagian eh, farmakologi ya, bagian farmasi. Itulah kita melakukan kolaborasi mengenai terapi apa yang perlu kita berikan. Ya, ini adalah beberapa terapi. Nah, yang perlu kita perhatikan itu adalah terapi antibiotika dosis tunggal. Lalu ada terapi antibiotika konvensional itu 5-14 hari lalu kalau sudah kita berikan uh, antibiotika selama 14 eh, 5-14 hari kita bisa evaluasi apakah memang obat ini di stop atau dilanjut ya Jadi kalau lanjut berarti antibiotikanya kita berikan jangka yang lama yaitu 4-6 minggu nah Pemakaian antimikrobiol ini yang jangka panjang ini menurunkan resiko kambuhan infeksi. Tapi perlu juga kita perhatikan, kita konsultasikan kepada dokter penanggung jawabnya. Apakah memang perlu kita lakukan pengobatan atau pemberian obat yang cukup lama atau tidak. Ya, itu perlu kita eh, tanyakan kepada dokter penanggung jawabnya. Lalu selanjutnya teman-teman, pemeriksaan fisik itu, eh pemeriksaan fisik, sorry, pemeriksaan diagnostik itu adalah kita melakukan pemeriksaan uh, yang namanya urinalisis, ya. Lalu berarti kalau pemeriksaan urinalisis ini, pemeriksaan apa namanya teman-teman? Periksa urin. Iya, kan urin namanya di situ deh. Maksudnya pemeriksaan apa? Pemeriksaan lab kah? Pemeriksaan apa gitu? Lab pak, pemeriksaan lab kan Iya, pemeriksaan laboratorium ya. Jadi kan di apa namanya di pemeriksaan itu kan kita perlu uh, checklist ya. Yang perlu diperhatikan kalau pasiennya mengalami infeksi saluran perkemihan, yang perlu kita checklist itu yang ini bagian urinalisisnya. Lalu kita checklist itu ini bagian bakteri bakteriologisnya. Lalu kita perlu melakukan kultur urin ya. Nah kultur kultur urin ini gunanya yaitu untuk mengidentifikasi adanya organisme spes spesifik ya. Jadi perlu kita lihat nanti apakah hasilnya eh, mengidentifikasi adanya organisme ini jadi perlu dilakukan yang namanya kultur urin ini lalu selanjutnya uh, yaitu hitung koloni nah, uh, mana, uh, urinikul, uh, jadi... uh, siapa yang ngomong itu ya Faisal ya pak Siapa tadi yang ngomong itu? Saya, Pak. Maaf, Pak. Oke, okay, baik. Kita lanjut, teman-teman, ya. Okay, selanjutnya itu...